Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1 akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kun Anta. Mulai. Wala Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devila Ramuti. Saya Ulup Latifah, dan saya Luciana, dan saya Siti Fatimah. Saya Norma Yuli dan itu juru kamera kita Amelia Cahyani. Kita di sini akan membuat video tentang kebersihan lingkungan. Ini Devi sedang nyangkol. Ya Hai. Dan ini Ulfi sedang ngarit agar terlihat bersih. ini mereka membersihkan agar sedang bersih agar terlihat bersih Ini teman kita yang melanjutkan kegiatan kebersihan Devi dan Ulfi sebelumnya. Ini Luciana yang memegang cangkul. dan ini Nurma yang memegang Arit. Halo, dua Yang ini teman kita yang selanjutnya yang sedang menyapu bekas sampah di jalan raya. <tuk> Gak. Ya. Lo bersih banget ya tempat ini ya. Ana, ya, ya, sampah satu aja nggak ada. banget, coba. As-tawmir Eh, kalian sini. Ya. Iya, kenapa? Kamu kan yang buang. Kamu kan yang sampah di sini. Cepat nah. hmm. iya. iya, kenapa? Masalah buat kamu. Cepat mau. Ya masalah Eh oh. udah udah udah udah udah. Lagi oh, satu aja oh, sih. Ya. Kalian ya. tahu enggak ya. sih? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An nadofa tul iman" yang artinya adalah kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maaf kami tidak perlu <laughs> menjelaskan itu. Tom paham enggak kayak gitu? Paham kalian? Paham ya. Pian itu tadi dari kami, kami maaf apabila ada salah kata kami mau maaf kami ai Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabila itapikwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.